Kembali lagi bersama kami di AIM News, saya Jajang Rukmawan akhirnya kembali di hadapan Anda, berita kali ini datang dari Cirebon, seorang bayi menggegerkan publik dunia, yaitu dikarenakan bayi itu bisa berenang tanpa tenggelam. Diduga bayi itu bisa tidak tenggelam dikarenakan kolam berenang tersebut pendek. Berita selanjutnya datang dari Amerika, Seekor kuda asal Amerika ini menangis, diduga ia menangis karena dibully oleh temannya. Pada saat itu ia baru saja diganti sepatunya oleh pemiliknya, kemudian ia pun bermain bersama teman-temannya, lalu saat bermain dengan teman-temannya, kuda itu diinjak sepatunya oleh teman-temannya, diduga dia diinjak sepatunya dikarenakan sepatunya adalah sepatu baru. Jadi harus kenalan dulu... Berita selanjutnya datang dari Korea, baru-baru ini, pemerintah Korea baru saja ingin melarang seseorang melakukan operasi plastik, alasannya sangatlah simple, yaitu dikarenakan jika nanti orang itu mati, maka jika dikubur akan menjadi pencemaran lingkungan, dikarenakan plastik tidak dapat diurai oleh tanah, jadi orangnya didaur ulang saja. Sekian berita AIM News kali ini, saya pamit undur diri. Sampai